Saya ingin Tony bisa main-main sama anak yang lain, bisa mandiri. Madrasah kami, MINW Tanah Beak, mulai menerima siswa ABK tahun 2008. Pada saat itu, anak-anak ABK tidak diterima di sekolah negeri atau SDN yang ada di desa Tanah Baya ini. Dan pada waktu itu, kami belum tahu cara e, mendidik atau memberikan pelajaran kepada mereka. Kami perlakukan dan mengajar mereka sama dengan siswa yang biasa. Adanya anak-anak yang ABK ini, kita mau tidak mau selaku masyarakat harus bertanggung jawab dalam artian bahwa anak-anak kita ini kena anak bangsa. Mau kita apakan? Apakah harus kita menerima keadaannya seperti itu tanpa ada kita melakukan perubahan? Bulan September tahun 2015, kami dari MINU Tanabaya dipercaya oleh Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia sebagai salah satu proyek uji coba penyelenggaraan Madrasah inklusif di Indonesia bersama 20 madrasah lainnya. Mentoring yang kami lakukan di madrasah itu diawali dengan program yang disebut dengan sosialisasi. Jadi komite sekolah, guru-guru, kepala sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya mereka mengimplementasikan di madrasah yang mana kami mendampingi dan menguasi, memberi masukan-masukan tentang rute daripada pendidikan inklusi itu. Antara lain, etapenya adalah sosialisasi, identifikasi, asesmen, penempatan, pembuatan program pembelajaran individual, dan seterusnya kembali lagi pada asesmen. Nah, di sini, kami dengan memberikan, mengadakan pelatihan, pendampingan itu, ternyata, oh iya, begini ya cara penanganannya. Oh, ternyata tidak seberat yang kita bayangkan. Ketika kami, terutama guru-guru itu, sudah mendapatkan pelatihan, ditambah lagi ada monitoring, ada perubahan. Cara kami mengajar di rasa ini, terutama terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Bagi anak yang BK di indikatornya yang diturunkan. Kalau anak yang normal itu biasanya bisa menyebut angka dari 1 sampai 100, tapi untuk ABK itu cukup dari 1 sampai 10. Kalau tadinya kami marah-marah, akhirnya ya Alhamdulillah sekarang kami tahu caranya bagaimana menghadapi mereka. Itu yang yang menjadi dasar kita bahwa anak-anak kita ini adalah anak bangsa yang perlu kita berikan pembelajaran sehingga nanti di saat dia dewasa mungkin ada harapannya untuk bisa mandiri, untuk bisa mengetahui, menambah pengetahuan sehingga tidak terkungkung di dalam rumahnya saja. Pendidikan inklusi nonsen tanpa pelibatan penyandang disabilitas artinya Penyandang disabilitas itu jangan hanya diposisikan sebagai objek, tapi juga dia sebagai subjek, pelaku dari program itu sendiri. Itu baru hakiki daripada pendidikan inklusi. Main bola, main kejar-kejaran, main raket. Saya anggap mereka bukan teman yang ABK, tapi teman yang sangat istimewa. Semangat belajar, yes! Kalau kamu bisa mengatakan dirimu normal, maka aku bisa membuktikan diri tidak memiliki keterbatasan.